Komentar Vincius Junior tentang meninggalkan Real Madrid di masa depan. Vincius Junior cukup menikmati perjalanannya di Real Madrid. Diakini bahwa Los Blancos mengeluarkan biaya transfer sekitar 40 juta pound untuk mengontraknya dari Flamengo ketika dia baru berusia 18 tahun. Awalnya, klub merasa telah melakukan kesalahan. Karena pemain sayap asal Brasil itu berjuang untuk membuktikan dirinya sebagai bintang di Santiago Bernabéu. Vincius selalu memiliki kemampuan luar biasa pada bola, tetapi dia tidak efektif di depan gawang. Itu akan berubah musim lalu, saat ia akhirnya menyatukan permainannya dan mencetak 22 gol. Cherry di atas kue adalah gol kemenangannya di Liga Champions di final melawan Liverpool. Kali ini, dia melanjutkan tepat di mana dia tinggalkan musim lalu. Menurut statistik dari Transfermarkt, Vincius telah mencetak 8 gol dan memberikan 5 asis dalam 17 penampilan di semua kompetisi untuk Real Madrid. Tentu saja, penampilannya pasti menarik perhatian klub-klub di seluruh Eropa. Akankah Vincius ingin meninggalkan Real Madrid di masa depan? Pemain Brasil itu sendiri telah menjawab pertanyaan itu. Memang benar saya sangat bahagia di sini di Real Madrid dan saya pikir saya akan bermain di sini sampai akhir karir saya. Tentu saja, mengalami Liga lain itu penting dan saya pikir Liga Premier adalah Liga yang ingin dimainkan oleh setiap pemain. Tapi impian saya adalah dan selalu bermain untuk Real Madrid. Dengan demikian, cukup jelas bahwa Vincius tidak memiliki rencana untuk meninggalkan Real Madrid dan ingin bermain untuk klub tersebut hingga akhir karirnya. Carlo Ancelotti ragukan kondisi Karim Benzema Real Madrid akan menjamu Jorona di Santiago Bernabeu Minggu 30 Oktober 2022. Pelatih kepala Real Madrid Carlo Ancelotti meragukan kondisi Karim Benzema tidak siap untuk bermain. Ancelotti pun tak ingin mengambil resiko sebab Kapten Real Madrid belum lama kambuh dari cederanya. Sebelumnya, Benzema absen melawan Sevilla pekan lalu karena kelelahan otot. Benzema sempat diperkirakan akan kembali bersama dengan dua pemain kunci lainnya, Federico Valverde dan Luka Modric. Namun, laporan dari Marka menyatakan bahwa Ancelotti tidak ingin memaksakan pemain terbaik Eropa tersebut berlaga pada hari Minggu sejalan dengan apa yang pernah dia ucapkan di konferensi persnya. Saya lebih suka kehilangan Karim Benzema dan Luka Modric untuk satu pertandingan, bukan satu bulan, ujar Ancelotti. Mengingat usia dan betapa krusial Benzema bagi tim, itu akan menjadi pertimbangan penting bagi Ancelotti untuk mengatur waktu permainannya. Ancelotti pun berharap pemain Prancis itu fit pada putaran kedua kompetisi Liga Spanyol. Benzema akan melakukan perjalanan ke camp tim nasional Prancis di California bulan depan sebelum terbang ke Qatar untuk piala dunia FIFA. Karim sangat penting bagi kami dan dia akan lebih penting di paruh kedua musim ini, ujar di dilansir marka. Pekan depan mulai memasuki paruh kedua kompetisi Liga saat dimana setiap tim mulai memacu kekuatan skuad mereka. Tahun depan, Real Madrid siap buka penawaran untuk bintang Dortmund. Real Madrid dilaporkan siap membuka penawaran kepada Jude Bellingham tahun depan. Mereka berhasrat membawa gelandang asal Inggris ke Santiago Bernabeu di bursa musim panas nanti. Menurut laporan Pak Kajo, seperti diwartakan S.A.R. Deportifos, Madrid siap melayangkan penawaran di angka 90 juta euro guna membawa sang pemain ke Spanyol di bursa mendatang. Ia diproyeksi masuk dalam perancanaan jangka panjang klub. Bellingham saat ini menjadi salah satu gelandang potensial di Eropa. Di usia yang baru menginjak 19 tahun, mantan penggawa Birmingham City sudah mulai menunjukkan kelasnya bersama barusan sejak diangkut pada 2020 lalu. Dalam beberapa laga, ia sempat menguptaini klub meski usianya terbilang muda. Selain Madrid, beberapa tim Inggris juga siap memulangkannya ke negeri Raja Charles. Namun, Los Blancos disebut ada dalam pole position mendatangkan dirinya. Bahkan laporan di Spanyol mengklaim juga Bellingham merupakan target utama klub. Ia diproyeksi untuk menggantikan peran Luka Modric yang kian tergerus usia. Saat ini, bintang timnas kroasia Sia sudah menginjak usia 37 tahun dan mulai rentan cedera. Dortmund disebut hanya mau membuka negosiasi dengan tim peminat di angka 150 juta euro. Sejak membela Dortmund pada 2020, ia sudah mengepak 108 laga di lintas kompetisi dan menulang 18 gol serta 20 assist bagi klub. VINICIUS JUNIOR KETAGIHAN JUARA LIGA CHAMPIONS Winger Real Madrid, Vinicius Junior begitu bangga telah memenangi gelar Liga Champions di awal karirnya. Vinicius membidik lebih banyak gelar lagi di masa depan. Pas sepak bola berhasil itu sedang menjalani baru saja melewati musim 2021-2022 yang gemilang. Vinicius bersinar terang, usai membukukan total 22 gol dan 20 assist dan menjadi bagian penting El Real dalam memenangi titel Liga dan Liga Champions. Sebanyak tiga gol yang diciptakan Vinicius terlahir di Liga Champions. Salah satunya ketika gol Vinicius memastikan Madrid merengkuh titel ke-14, usai mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 di final. Usaha Real Madrid mempertahankan gelar Liga Champions-nya masih mulus setelah lolos ke fase gugur. Vinicius ingin terus-terusan memenangi kompetisi tersebut. Kurasa itu adalah gol terpenting di dalam karirku. Gol yang paling indah, yang paling istimewa, catus Vinicius kepada Sportbible. Itu adalah sebuah momen yang sangat penting, memenangi Liga Champions di usia 22 tahun dan mencetak gol di pertandingan final. Itu akan diingat selamanya, semakin diingat dengan berada di klub yang sudah memenangi banyak gelar dan menyukai kompetisi ini. Aku sangat gembira, tapi aku tidak ingin berhenti di sana, masih ada banyak Liga Champions di depan dan aku ingin memenanginya sebanyak mungkin, kata Vinicius. Tak sekadar berambisi, Vinicius juga melanjutkan penampilan bagusnya di awal 2022-2023. Sampai saat ini, Vinicius telah menyumbang 8 gol dan 5 asis dalam 17 pertandingan Real Madrid.